Hidup sehat tanpa narkoba Narkoba sangat berbahaya bagi tubuh manusia Tidak hanya menyebabkan gangguan pada jantung Tetapi juga mengakibatkan gangguan pada paru-paru Gangguan pada endorin Gangguan pada sistem pencernaan Gangguan pada kulit Dan juga sangat berbahaya itu gangguan pada sistem saraf. Ini adalah gangguan akibat narkoba dari kesekian banyaknya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh narkoba dan sasaran utama yang paling berpotensi korban serangan narkoba adalah para pemuda dan generasi bangsa Marilah kita menuju generasi emas Sulawesi Barat yang berprestasi tanpa narkoba Oleh karena itu semua pihak harus berkolaborasi di dalam mengantisipasi penggunaan narkoba di Sulawesi Barat, baik di lingkungan sekeluarga, lingkungan sekolah, maupun di pemerintahan. Kita harus pahami betapa berbahayanya narkoba bagi kesehatan dan dapat mengancam kematian. Bagi para pengguna narkoba juga ber berpotensi menderita, depresi mental, gangguan jiwa dapat menyebabkan bunuh diri dan berbagai macam ancaman penyakit berat lainnya marilah kita ukir prestasi sulawesi barat tanpa mengenal narkoba sama sekali ingat sekali mengkonsumsi narkoba maka dapat dipastikan masa depanmu akan gagal pesan terakhir adalah sayangi tubuh kita dengan menjauhkan narkoba dari diri, diri anda Jangan pernah mencoba-coba untuk konsumsi narkoba.